Mengenal sistem injeksi pada mesin diesel dengan baik Mesin diesel, sesuai dengan namanya Mesin ini menggunakan bahan bakar diesel, seperti solar Tapi tahukah kalian, fungsi dari sistem injeksi bahan bakar, mesin diesel? Di sebelum kita lanjut, baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya Lalu tekan tanda loncengnya, like, dan komen di bawah kolom komentar Terima kasih Jadi... Berdasarkan pengertian dari sistem injeksi bahan bakar pada mesin diesel, yaitu menyimpan bahan bakar, menyaring bahan bakar, memompa, atau menginjeksi bahan bakar ke dalam ruang bakar silinder mesin. Sistem injeksi pada mesin diesel, meliputi bagian komponen-komponen yang berhubungan langsung dengan bahan bakar mesin. Tugasnya yaitu, mengambil bahan bakar dari dalam tangki, dan memompa, serta menyalurkannya ke ruang bakar silinder mesin, untuk memperoleh tenaga. Jadi kapan bahan bakar akan diinjeksikan ke dalam ruang silinder mesin diesel? Jawabannya adalah, saat sebelum piston memasuki proses kompresi, bahan bakar diesel disuntikkan atau disalurkan ke ruang bakar langsung dalam tekanan tinggi, melalui nozzle dan injektor, supaya bercampur dengan udara panas yang bertekanan tinggi. Tapi tahukah, apa yang terjadi jika tekanan injektor terlalu tinggi pada mesin diesel? Ketika tekanan injektor yang sangat tinggi yaitu, akan menghasilkan pengabutan bahan bakar diesel yang baik. Pengabutan yang sempurna di ruang silinder, yang akan mudah terjadi proses pembakaran. Lalu yang terjadi jika tekanan injektor terlalu rendah. Bila tekanan bahan bakar ke injektor mesin diesel terlalu rendah, maka bisa menimbulkan beberapa masalah pada mesin, yang menyebabkan penurunan tenaga pada mesin secara drastis, dikarenakan mesin diesel, membutuhkan tekanan tinggi, agar dapat membakar bahan bakar dengan baik. Karena, Cara kerja dari mesin diesel itu sendiri adalah, fase hisap, yaitu sistem kerja mesin diesel pada fase ini adalah, dengan masuknya udara ke dalam ruang bakar, yang melalui bagian katup, piston akan bergerak dari TDC, atau top dead center, ke BDC atau bottom dead center, agar menghasilkan pembesaran volume pada ruang silinder. Semoga video ini, bisa berguna dan bermanfaat, buat semua sahabat bengkel 27. Terima kasih.